Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekala puja bagi Allah Yang telah memberikan kita kenikmatan Kesehatan yang luar biasa Ini MasyaAllah Seandainya seluruh daun di dunia ini Dijadikan buku Dan seluruh air di lautan ini Dijadikan pena untuk menulis Nikmat-nikmat Allah Yang diberikan kepada kita tidak akan pernah cukup, oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah agar kita selamat dunia dan akhirat amin ya Alamin dua kalinya salawat bersalam mari sama-sama kita sanjungkan kepada jujur kita Habibin dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam karena hanya amalan salawat yang selain Allah perintahkan, juga Allah laksanakan, inilah keistimewaan salawat, yang tidak ada di amalan-amalan yang lain. Sebab ketika Allah memerintah selawat, Allah juga melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam kata innallaha itu ada kata penekanan ini loh saya Allah berselawat dan wa malaikatahu dan ini loh malaikat-malaikat ta'ala juga berselawat dan ya ayyuhalladzina amanu apabila kamu Orang-orang yang beriman maka kamu akan bersolawat Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengistikomahkan sholawat Dan di dalam kitab-kitab sudah dijelaskan bahwa Puncaknya ilmu dan puncaknya asma Dan puncaknya dari mantra adalah sholawat Karena di dalam sholawat ini terkandung rahasia-rahasia yang luar biasa Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya tentang solawat Beliau menjawab bahwa Ada rahasia-rahasia yang luar biasa Yang ada di dalam solawat Yang apabila dibuka ini sangat berbahaya Oleh sebab itu Hanya pengamat solawat saja yang bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia di dalam solawat ini Saudara-saudaraku dimanapun berada InsyaAllah saya Samsul Fakir ingin mengijasahkan sholawat yang dahulu saya dapatkan dari guru-guru saya. Selawat ini disebut dengan selawat Nurijati atau selawat An-Nurijat. Kalau di dalam kitab selawat ini juga disebut dengan selawat perisai atau juga disebut dengan selawat makrifat. Di dalam mengamalkan selawat ini Ketika kali pertama kali saya mendapatkan ijazah dari guru saya dari apa Hamid Saiful Bannawi, beliau meminta saya untuk mengambil ijazah atau meminta ijazah ke 41 kiai. Dimulai dari Lampung, dari Palembang, dari Aceh, dari Banten, dari Jawa Tengah, Jogja dan sampai ke Jawa Timur. Salah satu ijazah yang saya dapatkan, yaitu sholawat ini untuk perisai atau untuk keselamatan. Yaitu saya dapatkan dari salah satu kiai saya yang berada di Cepu, Jawa Tengah, yaitu dari Abbas Suyuti al -Ghazali. Cara untuk mengijazahkan sholawat ini, insya Allah akan saya ijazahkan kepanjirkan semuanya. Dengan ikhlas yang terpenting Niatkan Amalan ini nanti Semata-mata untuk mencari Keridan Allah Untuk beribadah dan untuk menyambungkan Rasa cinta kita ke baginda Rasulullah SAW Ijazah yang saya dapatkan dari beliau ini Yang pertama untuk parisa atau keselamatan Keselamatan dari Penyakit hari gangguan sihir Yang bersifat gaib Tenung teluh Dan gangguan jin Dan juga dari gangguan Dohir Seperti kekebalan Senjata tajam Maupun senjata api Tentunya Atas izin Allah dan atas cerita Allah Oleh sebab itu Diniatkan semuanya Hanya untuk mencari keritan Allah saja Insya Allah nanti semuanya akan dapat Ketika jenengan siap untuk menerima ijazah ini, maka ada hal-hal rialtoh yang harus jenengan lakukan. Yang pertama, ketika nanti jenengan sudah siap untuk menerima ijazah dari saya, maka siapkan air di dalam gelas air putih, taruh di depan banjir Setelah itu, nanti sampai jawab ko bil tu ketika saya mengijasahkan, dan yang ketiga. Setelah meminum air karomah ini nanti Yang insya Allah sudah tersambung dengan panjenengan semua Maka malamnya melakukan riadah Yaitu sholat malam Dimulai dari jam 12 Jam 1, jam 2, ataupun jam 3 Yang terpenting lewat dari jam 11 Yang pertama mandi, sholat taubat Wargaat, ajat, 4 rakaat, sholat hajat, 4 rakaat dan membaca sholawat dua, 313 kali ini diamalkan selama 41 hari Jadi hari Selasa itu berpuasa, dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Malam Jumatnya tidak tidur, dari mulai subuh subuh subuh. Dari mulai subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat kalau sudah sampai siapkan air di depan panjenengan nanti ketika saya membaca di kata asmai sebut nama kedua orang tua ibu dan ayah dan setelah itu sebut dalam hati sedulur batin, anak batin lalu membaca surat al-fatihah tujuh kali tanpa bismillah semoga bismillahirrahmanirrahim saya samsudin bin muhammad marjuki sutawo mengijazahkan Salawat Nurizati Kepada saudara-saudaraku semuanya Sampai jawab Popil tu Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Asyadu an la illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuriz zati was sirri sari Fisa iril asma'i Sebut nama ibu, nama ayah penjeningan Sebut dalam hati sedulur batin, anak batin Baca al-fatihah tujuh kali Alhamdulillah Sifati wa sifati wa sifati Tiupkan ke airnya Setelah itu Sampai minum air yang ada di depan panjang dengan Setelah itu Sampai duduk dengan tenang seperti saya saat ini Kedua jari menempel Duduk tenang Agak rasakan keluar masuknya nafas dengan jikir. Allah masuk nafas, Allah keluar nafas, Allah masuk nafas, Allah keluar nafas, Allah dirasakan saja. Rasakan energi yang masuk di dalam diri panjenengan, dinikmati saja. Terus minimal selama 15 menit Setelah penjaringan mengamalkan ini Maka Saya minta kepanjaringan Untuk tidak melakukan Perbuatan yang melawan dari hati ini, Dari batin panjenengan sendiri Semua hal yang bertentangan dengan syariat Yang terutama Zina judi, Madat atau memakai bahan obat-obatan terlarang, ataupun membunuh orang. Insya Allah, selama panjenengan tidak melanggar dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, energi tetap akan tersambung dengan diri panjenengan, dan insya Allah akan tetap ada di dalam diri panjenengan. Yang terpenting ketika mengamalkan sholawat ini, diamalkan dengan penuh rasa cinta karena ini adalah amalan selawat yaitu amalan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu Semoga dengan mengamalkan selawat ini nanti menjadikan kita lebih mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa benar-benar mencintai Rasulullah sehingga apabila kita cinta kepada Rasulullah kita bisa sedikit demi sedikit bisa mencontoh menteladani sifat-sifat bagi daru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Samsudin Al Fakir, mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati penjilid dengan semuanya dan semoga semua saudara saudaraku, guru-guruku semuanya dapat tersambung silaturahmi mendapatkan rido dari beliau-beliau dan insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rido amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.